สวัสดีค่ะ selamat semuanya kembali lagi di channel dan di video kali ini seperti biasa saya akan detail yang lagi Oke kita langsung aja simak satu persatu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 Oke okay, lanjut ke persediaan keempat ya Oke okay, lanjut ke persediaan kelima oke okay, lanjut ke persediaan yang ke 6 oke okay, lanjut ke persediaan yang ke 6 7 Oke lanjut ke verse 3 angka 8 ya. <SILENGALAN> Oke lanjut ke verse 3 9. Ada Syalin si bareng si Memet. Kenalin nih, Duo Jamet. <SILENGALAN> oke okay, lanjut ke versi daya yang ke 10 oke lanjut ke versi daya yang okay, ke 11 ya She's the mangyari. She can't yeah. me punch my balls to my Oke lanjut ke versi yang ke-12. Oke lanjut ke versi dan ke ya. Ay, yang ke-13 ya. Ah, yang lindo. Oke okay, lanjut ke versiode yang ke-14 Oke okay, lanjut ke versiode yang ke-15 Oke okay, lanjut ke persediaan ke-16 ya Oke okay, lanjut ke persediaan ke-17 Oke lanjut ke presiden ke-18 ya. Oke lanjut ke presiden ke-19. Oke, lanjut ke episode yang ke-20. Oke, selingkuh segitu aja, dan kita bertemu lagi di video selanjutnya baik